itu kasih telah <laughs> Ah. Baiklah saudaraku, inilah tadi videonya ya. Yaitu di mana ya polisi tangkap Nikita Mirsani di Mall kawasan Senayan. Nah ini sudah ada beritanya juga di newsdetik.com. Jadi ya saya bacakan kronologinya dulu kawan. Artis Nikita Mirsani ditangkap polisi ya di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Senayan Jakarta Selatan. Momen penangkapan yang kita mirsani ini diabadikan oleh pengacara Ramdan Alamsa. Kebetulan Ramdan Alamsa saat itu sedang saat itu sedang out tersebut. Gue lagi nunggu parkir depan sensi terus gue dengar bang bang itu sini kita ditangkap. Gue videoin lah kata Ramdan kepada detikcom Kamis 21 Juli 2022. Ramdan juga membagikan video yang di-share ke akun Instagramnya Ed ramdan alam alamsaw.id ia mengizinkan .com untuk mengambil rekaman video tersebut ramdan mengatakan dirinya mengirimkan video itu ke pengacara nikita fahmi bahmid menurut ramdan fahmi juga telah mengonfirmasi penangkapan nikita mirsani ini ke polisi gue kirimlah ke pengacaranya fahmi bahmid katanya iya bro ditangkap ya semoga cepat selesailah urusannya katanya dari rekaman video itu terlihat di Nikita ditangkap oleh beberapa polisi berpakaian preman Nikita dibawa ke mobil hitam nah, ya kan Jadi ini kawan Videonya tadi sudah saya perlihatkan juga ya Ini naas betul ini ya Hah. Ini kawan Nah ini Nikita nih. Ya Ah, Jadi baiklah saudaraku Ya selama ini ibu Nikita ini kan pernah mau ditangkap polisi di kebun rumahnya Tapi tidak jadi ditangkap Nah sekarang ditangkap Saya secara diberi belum tahu apa masalahnya Kenapa Nikita Mirsa ini di ditangkap ya Tapi di sini ada fenomena yang terjadi Kemarin hari Rabu Imam Besar kita Habib Rizik siap dibebaskan. Kemarin hari Rabu tanggal 20 Juli 2022. Alhamdulillah. Ya, Imam Besar Habib Rizik siap dalam keadaan sehat wal afiat, ya. Dan syu'ing yang dinanti-nantikan oleh banyak umat ya kebebasan beliau. Sehari kemudian ibuni kita bersari ditangkap polisi. Apakah ada hubungannya? Sebenarnya tidak ada hubungannya, ya. Eh, cuman eh, banyak yang mengkait-kaitkan. Karena kenapa? Karena beberapa waktu lalu ibu nikita ini kan sering, eh, apa suka ya, suka eh, membicarakan atau kait eh, imam besar. Ya, pernah beberapa kali menyinggung. Nah, akhirnya muncullah berbagai mengait aikkan bahwa ini, inilah ya Kalau kita suka meng, oh, menceritakan eh, ulama apalagi yang negatif Khususnya kepada Habib Rizik Siap nah, Banyaklah saudara, adalah yang meng mengkaitkan seperti itu Kalau saya secara pribadi tidak mengkaitkan hal itu Karena bagi saya secara umum ya Secara umum Siapapun manusia yang suka memfitnah, menghina, mencaci, memaki, merendahkan maupun meremehkan sesama manusia maka suatu saat akan ada balasannya Terlebih lagi itu yang diremehkan, yang dihina, yang difitnah, dicaci adalah ulama Semua akan ada balasannya ya. Tetapi balasan-balasan itu eh, terkadang kita lupa bahwa permasalahan yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi Apakah berhubungan dengan tingkah laku kita di masa lalu Yang jelas ada pepatah mengatakan ya Taburlah benih taburlah kebaikan Insya Allah dapat kebaikan Kita menabur benih kebaikan saja terkadang tumbuh yang disebut orang-orang jahat seperti kita menanam padi, terkadang muncul ikut tumbuh rumput. Tetap ya. doakan kawan, Imam Besar Habib Lijik siap agar beliau diberikan umur yang panjang, kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kemakmuran. Walaupun di sini saya naikkan oh, ibu Nikita Mirsani, saya tidak tahu permasalahannya secara pribadi yang jelas ditangkap oleh polisi. Saya secara, secara pribadi tetap mendoakan Ibu Nikita Bersani. Mudah-mudahan permasalahannya bisa segera selesai. Ya, dan ke depan tidak perlu lagi bahas-bahas yang menyinggung masalah Habib Rizik Siap. Ya, tidak perlu lagi membahas-bahas oh, yang tidak diketahui terkait masalah keumatan. Ya, itu kawan. Jadi kalau saya mengajak kepada saudaraku, ayo. Ya. Tidak ada manusia yang sempurna dan tidak ada manusia yang ingin oh, melakukan kesalahan terus menerus. Yang jelas setiap manusia ingin berbuat yang lebih baik, yang lebih baik dan lebih baik lagi. Itu keinginan setiap kita dan semoga kita semua termasuk golongan atau orang-orang yang diberi kesempatan. Untuk mau berubah, untuk menjadi orang yang baik, orang yang lebih baik, bahkan menjadi orang yang bisa menyuruh kepada kebaikan. Demikian kawan, tetap semangat, jaga persatuan Indonesia, nkri harga mati. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.